Terus ketika berbuka Jangan langsung minum teh Air, air, air putih dulu nih Ini dulu minum Ini perintah Nabi Terus kurma Tapi saya yakin tubuhnya orang Indonesia Lebih cocok dengan buah-buahan Indonesia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 Allah, siapa tahu dengan amal sedikit Allah angkat kita Innamat Tukawis syahwat Bil-akli Atau Tukwas syahwat Bil-akli Wasyur Syahwat itu hanya bisa dikuatkan Dengan makan dan minum Benar ya Madamat ardhus syahwat Mukhasabah selama lahannya syahwat ini disuburkan dengan makan dan minum maka setan pun gampang nyangkulnya gampang setan nyangkulnya wa yaturqu ciutupan... Jadi, dengan meninggalkan syahwat, mengurangi makan dan minum, ini bisa melemahkan darah. Jadi, ternyata syaiton itu mengalir di darah. Bener ya? Jadi, orang kesurupan, sama orang kesyahwatan, itu lebih gawat. Orang syahwat kesurupan tinggal dibacain bikin sadar banget. Nggak usah dibacain, kasih aja tuh. Apa bawang putih, kasih ke hidungnya, sadar itu, Pak. Tapi kalau dulu kita dapat pakai. Bawang putih yang baunya keras sembuh. Tapi kalau orang syahwat dikasih bawang putih tambah kuat pak syawatnya. Malah itu penguat ya. Kalau orang makan minum bahkan olahraga, orang kalau makan minum olahraga, uh lengkap sudah syahwatnya berlipat karena hormon bahagianya masuk. Kalau makan minum dong, paling penyakit.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 Jadi hijamahnya tim puasa, hijamahnya darah, buang darahnya. Maka bapak-bapak yang kolesterol, coba kalau mau hijamah, kurangi dulu konsumsi obat pengencer darah, ya minum jamu yang dianjurkan oleh ahli herbal, baru dibuang pak. Itu cuma bisa dibuang, tapi bisa diapa-apain. Ngapain darah disimpan-simpan di badan kalau kotor? Buang aja.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 dicabut-cabut gitu darahnya nggak ada, pijit kan nggak ada, kuku ada. Mereka mainnya ngobatin darah. Kalau kita jalur pintas buang darahnya sama. as hiya matush syayatin. Jadi ini boleh kita sebut sebagai sebuah istilah. Puasa itu hijamah mengeluarkan syaitan, melemahkan syaitan. Ya mau nggak ngelemahin syaitan? Ya, kalau tidak sempat, Senin, kemis, sudah puasa Daud, minimal puasa tiga hari dalam sebulan. Ya, jatah badan itu, Pak. Nah, mengenai puasa nanti, dia sebutkan di sini beberapa anjuran ya sahur, water dianjurkan sahur, dan diakhirkan.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 Ya kalau kita mukanya asempah, <laughs> ah, coba dicari aja itu. Sebenarnya pisang yang pisang tertentu tinggal direbus makan direbus diungkep. Nah saya yakin itu lebih cocok bagi orang Indonesia. Jadi jangan ngotot juga. Oh, ustaz harus kurma. Lo ente bayangin di zaman dulu Islam baru masuk ke negeri ini belum ada namanya impor impor kurma. Orang buka pakai apa? Maksudnya pakai buah seger